Aduh aku kok mules ya ke kamar mandi dulu deh bentar ya kamu di sini ya ke kamar mandi dulu loh masih ada orangnya ya Ya udahlah namun juga kosan. Mas buruan bentar, Mas Ya bentar Udah dari stone yang lalu loh Ini kosan mas Bukan rumah pribadi Ya bentar Guruan Udah dari kemarin loh Kosan Lama banget sih mas Oh, uh, Bau banget